Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya kita merasa bahagia banget ya Ketika mendapatkan cirukan vitamin bertiga Ini mah paket komplit banget dari idola kesayangan Dan harus semangat dong warga Konoha sudah disuguhkan Paket komplit Lesti, Bilar, dan Abang L Mudah-mudahan ya mereka selalu bahagia Mereka rukun dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Joe yang mengatakan Semoga Leslar Family selalu diberikan kesehatan lahir dan batin Serta dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Masya Allah, begitu banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan untuk Lesti Bilar, dan Abang Fati. Kemudian juga bersahabat ya kita lihat di sini ada sebuah postingan dari akun Kak Rasan sekelas 24 lari yang mengunggah kembali video di channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez bersahabat ya kakaknya Papa Bilar. Di sini kita merafalkan informasi bahwa Rizky Bilar ini memang betul bersahabat yang minggu kemarin itu ikut kajian, ikut pengajian. Itu juga disampaikan oleh Ibu Rosmala Dewi. Masya Allah, mudah-mudahan ya idola kesayangan kita selalu istiqomah dan semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa. Papa Bi ternyata ikut kajian minggu kemarin Cuma gak dipoto-foto katanya tuh persahabat Hingga komentar pun memang banyak juga diberikan Salah satunya dari akun Lestari Ayu 273 mengatakan Kayaknya foto yang Kak Ros takedown itu bener Papa Bi, Papa Bi deh Kak Ros katanya tuh Masya Allah Kita sebagai fans sejati hanya bisa berdoa untuk rumah tangga Leslar Semoga rukun kembali dan bahagia Selanjutnya persahabat kita mendapatkan cirukan vitamin Aduh, Masya Allah banyaknya ada Abang L Yang lagi digendong oleh Bang Hussein Nasino Masya Allah, Bang Fatih Luar biasa kita malam hari ini mendapatkan cirukan-cirukan vitamin Yang sangat memang benar-benar membahagiakan Sehat selalu untuk Leslar Apapun yang dilakukan Semoga lancar Dan tentunya diberikan kesuksesan Amin Kemudian juga persahabat ya Kita lihat hubungan terbarunya A.B.N. Molinan Sofian Masya Allah A.B.N. menggunakan kembali posting dari kak Denny Denias Yang mendapatkan undangan persahabatnya sebagai groomsman Wow Tinggal beberapa hari lagi aja persahabat ya Kurang lebih sih tentunya dua hari persahabat ya Untuk ke acara akad nikahnya A.B.N. Masya Allah Mudah-mudahan lancar A.B.N. A.B.N. Mudah-mudahan semuanya sukses acaranya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk acara pernikahan AAB di Mulya Sofia. Kita selalu mensupport support apapun itu Dan pasti juga kita menunggu cedukan keluarga besar Yang akan berkumpul di acara pernikahannya AAB di Mulya Sofia Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh